Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah, Di sini saya akan coba membuat sebuah uh, video respon atas sebuah halaman uh, konten Youtube yang membahas tentang um, perulangan kemudian dia memecahkan sebuah uh, persoalan tangki ini Nah saya akan coba pertama-tama ini dengan menganalisa permasalahannya terlebih dahulu jadi pada kasus ini saya, kita akan mencoba untuk memecahkan E, permasalahan mengisi tangki kosong dengan kapasitas T liter e, menggunakan A dengan berbagai ukuran volume jadi volumenya ini ya ber, terserah berapa nggak ada, ada limitasinya yang penting dia adalah ukuran e, bilangan e, integer kemudian syaratnya adalah buatlah algoritma untuk mengisi tangki yang asalnya kosong hingga penuh jadi dia kita diminta tasnya itu adalah mengisi tangki yang darinya kosong sampai penuh jadi kita berhentinya kalau udah apa? Penuh. Oke. Okay. Clear ya. Nah, kemudian masukannya apa? Inputnya apa? Di sini sudah dijelaskan inputnya apa. Nah, input pertama itu adalah sebuah bilangan positif T yang menyatakan kapasitas tangki. Jadi T adalah bilangan positif. Jadi, uh, uh, kapasitas tangki itu uh, sudah ditentukan. Kemudian, baris berikutnya itu adalah V yang menyatakan volume air dalam ember yang dimasukkan dalam tangki. Jadi kita pada masukan yang jelas, sangat clear bahwa kita hanya memerlukan dua buah input. Kalau kita lihat ke contoh, input pertama itu adalah t tadi itu adalah um, jumlah kapasitas dari tangkinya. Itu adalah 30. Di sini kan t sama dengan 3, 30. Ini adalah inputan yang pertama. Nah ini adalah inputan yang kedua. Inputannya di sini kan ada banyak. Kenapa ada banyak? Berbeda dengan di bawah ini, ini ada cuma ada tiga di sini ada lima Karena di sini, permintaannya adalah kita mengisinya hingga penuh. Berapa kali kita mengulangi, kita nggak tahu. Nah, itu. Nah, saya akan sampaikan sedikit teorinya. sedikit uh, Jadi, perulangan itu ada dua jenis, yaitu perulangan yang berhingga dan perulangan tidak berhingga. Pada perulangan yang berhingga, itu kita tahu berapa kali kita melakukan perulangan. Tetapi, pada kasus ini kita berhadapan dengan perulangan yang tidak berhingga. Nah kalau kita belajar kalau dulu saya belajarnya itu eh, pada perulangan tidak berhingga ini hmm, kita menggunakan eh, lebih cocoknya menggunakan while atau do, do while. Sehingga pada perulangan eh, berhingga kita menggunakan for karena for itu pada parameter keduanya kan membutuhkan berapa kali kita jumlah jumlah perulangannya. Nah pada pada pada kasus ini nih kita nggak nggak nggak tahu nih berapa kali kita akan melakukan peru perulangan. Oke, okay. sini akan kita coba uh, lihat apa luarnya. Nah luarnya itu adalah. Uh, beberapa baris yang berdiri berisi bule yang tangki penuh atau tidak jadi penuh tidak tidak tidak tidak tidak penuh, kalau udah penuh ya keluar nggak usah uh, lakukan nah, jadi awalnya kan uh, 30 dia masih kosong nah 5 disikan air ember 5 embernya berisi, tangkinya berisi 5 masih false Ini, uh, 10 oh, false 5, bel 5 jadi 20 false 5 uh, tambah Kedua lima, false. Nah, tambahin sepuluh itu jadi tiga lima, itu jadi true. Jadi penuh dia, karena kapasitasnya adalah tiga puluh. Nah, dari sini kita uh, akan mencoba membuat sebuah uh, algoritma yang uh, sesuai dengan permintaan soal. Nah, mari kita lihat solusi yang sudah uh, diberikan oleh halaman YouTube tersebut. Oke, okay. uh, baiklah. Saya akan mencoba membahas solusi yang telah dilakukan yang telah diberikan oleh halaman YouTube tersebut. Nah, di sini tadi sudah kita sampaikan bahwa eh, pada soal kita hanya membutuhkan dua jenis input, tetapi pada solusi yang diberikan kita membutuhkan tiga buah input. Saya akan coba jalankan. Nah. Inputan pertama kita perlu memasukkan uh, volume dari tangki. Nah ini sudah sesuai dengan permintaan soal. Di sini kita coba contoh pertama aja masukkan 30. Nah ini pada soal kita nggak pernah diminta untuk masukkan banyaknya data. Jadi kita tuh uh, nggak perlu inputan ini kita nggak, nggak ada gitu. Nah tapi karena kita menggunakan solusi pakai ini for ini kita memerlukan. Uh, apa namanya? input ini jadi saya akan coba masukin 5 sesuai di contoh yang telah diberikan pada tutorial tersebut nah kita akan melakukan perulangan sebanyak lima kali, sini saya akan masuknya kembali 5, 10 5 5, 10 oke okay. hasilnya sama dengan yang ada di uh, luaran uh, sistem nah namun Uh, namun, hmm, ada permasalahan. Permasalahannya adalah ketika kita mengganti input space-nya. Jadi, misalnya begini: bagaimana kalau sebanyak setelah lima kali pengisian ternyata belum penuh, atau dengan sekali pengisian dia sudah penuh? Apa yang terjadi kalau kita beri input space yang berbeda dari contoh? Kita akan coba lakukan. Volume tangkinya ada 30, kita akan mengulangi sebanyak 5 kali. Pada perulangan pertama, <coughs> pada perulangan pertama saya akan memberikan input sebanyak 5. Yang kedua, 5 masih masih belum penuh, 5 lagi, 5 lagi, 5 lagi. 5 lagi. Dia berhenti. Karena kita mengulangi sebanyak 5 kali, walaupun tangkinya belum penuh, ini tidak sesuai dengan permintaan dari soal. Pada soalnya, itu buat algoritma untuk mengisi tangki dari asalnya kosong hingga penuh artinya kita boleh berhenti kalau dia udah penuh. Ini belum penuh tapi kita udah berhenti. Karena kita hanya ngulangi 5 kali. Ini adalah uh, ketidak ketidakcocokan uh, kalau kita gunakan input space yang berbeda. Atau juga kalau misalnya kita balik kasusnya. Saya punya uh, kasih 30 di sini, saya akan ngulangi 5 kali, tetapi ketika saya isi, saya isi langsung 30. Nah, dia minta masih minta lagi perulangan selanjutnya, walaupun dideteksi sudah penuh, tapi dia nggak berhenti perulangannya. Nah ini adalah uh, kelemahan dari solusi yang telah ditawarkan. Hmm, kemudian bagaimana cara memperbaikinya? Ya untuk permasalahan pertama yang tidak sesuai input, input ini harus dihapus. Nah setelah dihapus Um, ini adalah pertama kali saya menggunakan Go. Jadi ketika saya baca uh, dokumentasinya, Go tidak ada yang namanya while atau do while. Nah, jadi di sini akan harus kita modifikasi for ini. Ingat di C++ ini mirip dengan C++ atau di Java. Pada for ini kan ada tiga bagian nih. Ini bagian pertama, bagian kedua, dan bagian ketiga. Di bagian pertama ini inisialisasi awal, ini adalah bagian kedua ini adalah e, syarat dia berhenti. Dia akan berhenti kalau i-nya kecil dari 0. Nah, ini e, kalau kita ganti dia always true atau satu dia itu akan selalu ngulang terus. Dia nggak akan pernah berhenti. Nah, jadi ya karena itu satu ini kita hapus Ini nggak perlu. Jadi kalau kita bikin begini, maka dia akan ngisi ember terus-terusan. Nah, kita tinggal kasih syarat berhentinya secara apa? kalau dia udah kondisi true, jadi if ya kan, kondisi sama dengan true maka kita suruh dia break, nah break ini standar ya kalau di C di, di, di python di java, itu untuk keluar dari perulangan yang seperti ini nah bismillahirrahmanirrahim kita akan coba jalankan oops and declare but not used Oke, okay. ini baru pertama kali. Go itu berarti nggak boleh. Kalau bahasa yang ada variabel yang kita declare, tapi nggak kita pakai, kita hapus saja. Kita coba lagi. Nah, masukkan volume tangki, misalnya 30. Nah, saya isi 2, saya isi 2, saya isi 2, saya isi 2, saya isi 10, saya isi 15. Nah. Artinya, apapun inputan saya, berapapun jumlahnya, saya nggak butuh dengan yang namanya jumlah perulangan. Saya akan berhenti kalau syarat kondisinya sudah bernilai benar. Nah, jadi saya tidak, saya e, mencoba untuk, nah, jadi misalnya kalau volume 30, saya isi langsung 45. Ya, eh, udah, cuma sekali gitu. Nah, jadi ini memecahkan. Kedua permasalahan yang ada pada Solusi sebelumnya Saya kira demikian Terima kasih atas pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh